<s thermal damage> ah, pasangan singgel. Enggak apa, -apa Tau -tau. Jidup, kan. ya, Diulang, ulang nah, Bentar. Ini adalah asli dari negara India yang menikah dengan cowok asli Tulungagung. Kalau jodoh, kalau Tuhan Allah sudah menentukan, <sukup>. tidak ada kata tidak mungkin. Jadi ah. alhamdulillah. Nah, bisa buat motivasi bagi yang pasangan. Kira-kira jodohku nang ya? Ya, gitu ya, sangat ya. Banget, ya, sangat menginspirasi ya, banget, Mas. Sangat menginspirasi. Aku subscribe dari. ya. Kira-kira aku nangkut kutub utara. Silakan. Mau ya? Anu ya, obo aslet. kalau perasaane menuju berkalolong aku. Gimana? Mas, kesannya bergabung ngumpul bersama rian-rian di University anjing itu aku here. ini blaster to here, a lot of youtubers. It has been a very different experience for me and I've learned a lot and I want to thank you all for inviting us here and making it a pleasant evening. Thank you. Thank you, thank you a lot. <laughs> <laughs> artinya, mas? Jawa, mas! ketemu Tanganku kebujutan, well, I mean, nah, masalahnya langka. Tahun gue Karina, Kapur ya, ya, ya, sampun ya, ya, ya,